Dahulu kamu mencintaiku Dahulu kamu menginginkanku Meskipun tak pernah ada jawabmu Tak berniat tinggalkan aku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 menyesal kamu membuatmu menangis dan biarkan memilih yang lain tapi jangan pernah kau dustai cintamu pasti Jika niatku kembali Aku kalah untukmu Meski ku memohon dan meminta hatimu, Jangan pernah Thank you.